Diberitahukan kepada kawan-kawan yang bisa lewat ke belakang MTs, banjir semakin membesar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan banjir jembar merendam rumah-rumah warga pada Senin, 17 Januari 2022 peristiwa ini berlangsung setelah hujan lebat mengguyur wilayah Kabupaten Jembar pada petang hari sebelumnya sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan sebanyak 45 rumah warga pada tiga desa yang tersebar di tiga kecamatan terendam banjir data sementara Pusat Pengendalian Operasi BNPB pada Selasa 18 Januari 2022 Pukul 6.40 waktu Indonesia Barat mencatat wilayah terdampak, yaitu Kelurahan Jember Kidul di Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Jember Lor di Kecamatan Patrang, dan Desa Klungkung di Kecamatan Sukorambi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Jember mencatat 45 kepala keluarga terdampak dan masih mendata warga yang mengungsi sementara. BPBD bersama unsur TNI, Polri, serta aparat desa dan kecamatan membantu warga yang evakuasi ke tempat aman. Tidak ada laporan korban jiwa ataupun luka-luka akibat kejadian banjir kemarin, ujar Abdul. Selain populasi yang terdampak, ada satu jembatan yang terdampak imbas banjir tersebut. BPBD belum mengkonfirmasi tingkat kerusakan jembatan penghubung antar desa ini. Berdasarkan perkiraan cuaca, wilayah tiga kecamatan terdampak banjir jember ini masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan sedang hingga hujan petir pada hari ini hingga Rabu. 19 Januari 2022 Sementara itu peringatan dini cuaca wilayah Jawa Timur hari ini berpotensi hujan lebat yang dapat disertai petir atau kilat serta angin kencang. Pada kajian Inaris, BNPB mengidentifikasi sebanyak 31 kecamatan memiliki potensi bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Tiga kecamatan yang saat ini terdampak termasuk pada wilayah dengan potensi bahaya tersebut, kata Abdul. Di sisi lain, pemerintah daerah dan masyarakat perlu mewaspadai potensi bahaya lain, yaitu gerakan tanah. Analisis gerakan tanah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada Januari 2022 menyebutkan sejumlah wilayah dengan potensi bahaya banjir. Sedangkan tujuh kecamatan juga berpotensi banjir bandang, seperti di wilayah kecamatan Bangsal Sari, Ledokombo, Mayang, Panti, Rambu Puji, Silo dan Sumberjambi. tonggo rapat kawan-kawan di sini Ayo semakin naik.